cicik-cicik balik lagi bersama otong spinner ini kita akan mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor besar hari ini hari ini kita bawa modal 170.000 170 tujuh kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor besar ini ya seluruh kita main di pet 24800 gas guys kita langsung putar di 30 kuid aja Oh yang pertanyaan kita main di mana kita main di ATV 8000 bosku situs lo tergacor kesolitan teru jaga dunia akhir di sini WD berapapun pasti diperlunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relive 24 jam per menit detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya ya yo langsung gas kenajak RTV 8000 untuk link gacornya ada di pin komen ya so, apa pentingnya RTP RTP tool red untuk player plus lor jadi seberapa gede tingkat kemenangan kalian di satu game itu maka dari itu sebelum bermain selalu saya ingatkan cek RTP game sebelum bermain dan cuma di RTP itu kalian bisa cek RTP game gratis realif 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya ya bosku Untuk link gacornya bisa kalian gaskan langsung di pin komen ya. Seluruh di pin komen kita juga tersedia link komunitas grup WA di sana kita selalu berbagi Pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor olibus hari ini. Slot hari ini, slot gacor hari ini, slot gacor olibus hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor olibus hari ini. Yes, ya karena di sana kita selalu berbagi. Pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olibus hari ini maka dari itu yuk dibantu ramaikan grup PA biar kalian selalu tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini setiap harinya ya seluruh ya apa kalau pasti bakal di share di situ jadi buat kalian semua pantengin aja polanya di situ nanti kita share setiap hari ya seluruh back to the game ya seluruh ya kita dapat petir-petir mantap nih wudhu pecah 18.000 lagi dong wuh sih dong yuk atas gendak wuh lumayan lah ya seluruh ya 23.000 puluh tiga kali 18400 hmm, belas empat ratusan cuy cuy cuy cuy lumayan lumayan lumayan, sempak sempak yang mantap di luar ya seluruh ya. enak nih kalau lagi kayak gini untuk aja kita shot tadi start di bet yang lumayan gede empat ribu delapan ingat double check ke dulu ya seluruh ya. Hmm, kita geser ke manual dulu aja 10 kali ya seluruh ya. kita lihat putaran putaran di manualnya gimana. Biasanya kalau di manual mau metir Oh di Turbo atau dikwit gacor habis tuh petirnya juga ada obeng. terlihat dulu hmm, hmm 10 manual belum ada tanda-tanda petir skaterisi daging boleh lah ya usia boleh kali usai oh, terseket terseket terseket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 khususnya polos slot gacor Olimpus hari ini maka dari itu you di bantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi polos slot gacor hari ini khususnya polos slot gacor Olimpus hari ini setiap harinya buat teman-teman semua ya slor ya maka dari itu you langsung gasken saja Dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh ya slor ya Masuk duit game ini belum ada tanda-tanda frispin frispin mantap nih petir-petir mantapnya juga belum, Cok. Airongus kasih dong frispin frispin berisi, Bu. Hmm. Merah, aduh nanggung belum mau, Hmm. Ini saya kita coba geser dulu ya. Manual dulu 10 kali ya, Saudara. Ya. Uh, ada petir nih. Manual ada petir berarti itu tanda-tanda yang sangat-sangat-sangat bagus, Cok. Kita lihat ya, seluruh ya, ini paling kayak di, di 20, 20 atau 30 putaran ke depan, kita dapat free spin. Seharusnya enggak nyampe, kayak 10 an hmm, Ayo, rongus! Tunjukkan ke gua, kan, petir-petir mulus. duduk dudu tidak mau, kan? Eh, kasih dulu dong, free spin, free spin. Mantep! ter, betulnya lumayan juga pecahnya belum galak belum galak tapi udah lumayan gacor juga nih. hmm duduk di quick ya 30 kali ini ini harusnya dapat karena tadi di manual ada petir terus jadi quick atau enggak dulu itu ada, ada Terlihat dan saksikan bersama ya bosku. Yuk turun langsung dong dua. Nanggung semua, nanggung terus nanggung. Ayus, nah susah tuh. Ini harusnya bareng burung empat kayaknya tuh Lah ini, ini ini ini ini yuk kasih dong lu lumayan bos. Kita dapat free spin di 4800 ya. Sudah reaksi terlihat dan saksikan bersama apakah karya kita saksikan ya bosku. Kali 10 uh, lumayan lu uh, kalau cincin dikonekin sekalian enak nih deh, atas gelas kasih petir lumayan lumayan lumayan yuk ungu jadian sekalian dong ungu jadian sekalian uduh uh, ungu jadi sih harusnya ini fix ungu jadi satu tidak cukup 20.000 kali 25.500.000 tuh tuh tuh tuh gak cohabis dong pastinya oleh bos di harga 8000 tupas pasti gacor tuh tapi selalu saya inginkan sebelum bermain selalu cek rtp game dan cuma di atas 8000 kalian bisa tahu rtp gamenya lagi gacor atau enggak ya seluruh ya yo langsung gas kerasa untuk link lingkaran saya sematkan di video Yo jauh konek-konekin dulu yuk atas kuning kasih petir anjir belum ternyata di atas gelas di sebelah sini bosku lumayan kali dua masih pecah juga merah boleh ikut Merah, kasih dong. Cincin, aduh, nanggung -ungu dulu. Ternyata di sana Men, 500. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, lebih Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, boleh Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, meledak Waduh, ya, waduh ungu konekin boleh sekali satu lagi tuh Anjir nggak mau, tambal tiga tiga masih sih sempat kali lagi us uh, bisa yuk, hmm, biru dolong enggak hmm, mau tuh, hmm lumayan ya seluruh 1,1 kita bisa WD 1.7 video langsung gaskan WD kan saja karena kesempatan WD sudah terbuka luas kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, seluruh ya ingat sebelum bermain selalu cek RTP game dan cuma di RTP 8 review kalian bisa cek RTP game gratis untuk link gajuhnya saya sematkan di pinggir komen otom spin pamit udah diri baik, baik seluruh salam cek